serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terharap seputar Leslaw tentunya Baiklah persahabat leslah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada sebuah unggahan terbaru di ya, dari idola kesayangan kita si cantik dan alasi di akun instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah potongan foto persahabatan ini cute banget Bos babe kita ini Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Ada kalimat yang luar biasa nih Gemas banget dituliskan oleh dedek Lesti Biar nanti baby L udah lahir Bundanya muda terus wkwkwk kata dedek Lesti persahabat ya Masya Allah Walaupun foto lama Ini membuat kita semakin bahagia Dan selalu membuat kita bangga Kepada idola kesayangan kita Lesti kejora dalam postingan tersebut tentu banyak di majidik komentar banyak respon yang diberikan Yakni dari akun instagram Love Anuskala Islam mengatakan Masya Allah tabarakallah gelis pisang Sehat-sehat selalu ya bunda baby L wow, Masya Allah banget ya support selalu banyak Dukungan selalu banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus mendoakan Lesti Ejiora Dan selanjutnya juga ada komentar lain diberikan dari akun instagram B000SAN Mengatakan Masya Allah gemes banget Bunda Lesti katanya tuh gemes banget Memang Bunda BBL ini Mudah-mudahan selalu sehat dan Untuk persalinan nanti Semoga dilancarkan Amin, ya robbal alamin. Dan ke kabar berikutnya juga Ada sebuah unggahan spesial Yang kita dapatkan nih Akhirnya kita mendapatkan vitamin baru Persepet ya Lestlar, Ini foto bareng dengan Pak Yonatan Lagi-lagi kita mendapatkan kebahagiaan Sepertinya bakal ada kejutan lagi yang akan diberikan oleh Lesti Bilar dan Pak Yonatan, persahabat ya Kita salpot sama Dedek dan Kakak Bilar Yang fotonya selalu tidak ingin berjauhan, persahabat ya Nempel terus kayak perangko nih <gifat> Di sini ada sebuah kalimat kesan juga yang dituliskan ya persahabat ya Akhirnya kelihatan juga sehat-sehat ya kalian Lesti kejuaraan Lesti Bilar, aduh masalah banget ya Selalu banyak support doa dari orang-orang baik untuk idola kesayangan kita Di sini juga banyak tanggapan komentar yang diberikan Dari para fans Yakni dari akun instagram Dia di Villa Mengatakan Sekali keluar bikin teka-teki mereka itu Kasih PR aja sama fansnya Falsinya dong Terus <laughs> sekali keluar kita Tentunya dibuat kepo dan penasaran Akan ada kejutan apakah Yang akan diberikan Oleh idola kesayangan kita ini dan selanjutnya juga ada komentar lain diberikan dari Angkum Nur Laili 1007 Alhamdulillah dari tadi nyari kangen banget Mongol juga ya persahabat, ya sehat dan bahagia selalu Leslar kesayangan katanya tuh persahabat ya Dan keunggah berikutnya ini ada info penting juga untuk kita semua Diunggah oleh Angkum Leslar Ansgar Persahabat ya menginfo acara poles Kepo in Lesti sore hari ini tayang Jam 5 sore sebentar lagi kita akan menyaksikan Idola kita di acara Poles Episode terbaru persahabat ya Tentu di momen Poles ini Dede Lesti menangis persahabat ya Perhatikan Dede Lesti mengeluarkan air mata Sedih pastinya membuat kita Semakin penasaran ingin menonton Acara Poles Kepoin in Lesti Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan ya. jam 5 sore hari ini Persahabat ya di video.com dan kita lihat juga ada kalimat kensan yang dituliskan oleh Leslar Anskorsik Jam 17.00 WIB ya, episode baru Tuh persahabat ya, gas ke. Jangan lupa kata persahabat ya duh dedek mewek, gua pasti banjir nih katanya tuh, <tuh> Dan selanjutnya juga persahabat ya, kita lihat Tersebut unggahan dari IGSL-nya Bang Lintar nih Wow, makin penasaran dan dibikin kepo lagi persahabat ya Tim Leslar Entertainment sore hari ini lagi otw itu persahabat, ya. ada bang Aryo yang sedang di mobil dan sopirnya ada bang lintar persahabat, ya. bos boril lagi tidur kecapean habis konser kata bang lintar ya makin dibuat penasaran dan makin dibuat kepo aja fans leslar mudah-mudahan saja ada kejutan, cidikan vitamin manja selanjutnya serta kabar baik langsung diberikan oleh idola kesayangan kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya? Jangan kemana-mana atau stay tuned dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di sore hari ini bagian merata kalian. selain berkomentar kami mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.